Allah, Allah. Syekh Muhammad Adnan Al Afyuni salah seorang mufti yang ada di kota Damaskus. Beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu ada salah seorang yang berasal dari negara Syam. Kemudian ia mengajak istri, ibu, dan kedua saudara wanitanya untuk berziarah ke makam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunaikan ibadah umrah. Sesampainya di Madinah Al-Munawarah, maka lelaki yang membawa empat orang wanita kerabatnya itu kehilangan tasnya. Dimana di dalam tas tersebut... Terdapat bekalnya, uangnya untuk hidup selama beberapa hari di kotanya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sebagaimana mestinya setiap orang yang tinggal di negara orang asing Tidak kenal dengan siapapun dan ia kehilangan hartanya Dan saat itu ia membawa sanak kerabatnya pastilah dalam keadaan bingung Dalam keadaan gelisah maka di saat kegelisahannya, di saat dia dalam keadaan kebingungan Ia langsung masuk ke masjidnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Ia melaksanakan sholat dua rakaat dan kemudian duduk di rawlatus syarif Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Karena selama ini ia dengar salah satu daripada keutamaannya bersolawat adalah diberi jalan keluar dari setiap kesusahan dari setiap permasalahan dan kesempitan ia pun berulang kali bersolawat kepada Rasulullah dan saat itu berada dekat dengan jasad sucinya Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam. sambil keletihan dan kegelisahan yang terus berkecamuk dalam dirinya ia pun akhirnya tertidur sesaat di dalam tidurnya ia ditakdirkan oleh Allah bermimpi dengan junjungan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang dihaturkan dari lisan dan juga dari lubuk hati yang paling dalam dari hati seseorang yang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keyakinan bahwa solawat yang ia baca akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan menjadikannya malam itu ia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi bersabda dalam hadis yang manraani fakat raani siapa yang melihatku maka sesungguhnya ia melihat aku manraani fil fakat faqat raani siapa yang mimpi berjumpa denganku sesungguhnya ia benar-benar mimpi berjumpa denganku innaasyaiton la yatamatsalu fi surati karena syaitan itu tidak mampu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya Rasulullah berkata kepada lelaki tersebut pergilah engkau ke pintu Masjid Nabawi nomor sekian maka engkau akan dapati seorang penjaga pintu yang bernama Uthman maka katakan kepada Osman, inna Rasulullah yugriwka salam Sampaikan kepada Uthman kalau Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya dan katakan setiap hari solawat yang ia baca sebanyak seribu kali sampai kepadaku dan mintalah Uthman untuk menolong dirimu yang saat ini kesusahan bangun daripada tidurnya ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena saat itu ia dapat memandang wajah suci Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang dari rumahnya dari negaranya yang jauh, ia habiskan bekalnya, hartanya, waktunya, uangnya untuk berziarah ke orang yang paling ia cintai dan sesampainya di sana ia ditakdirkan untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun pergi ke pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sesampainya dia di sana dia bertanya kepada para penjaga kota Madinah, "Afikum Osman, adakah di antara kalian yang bernama Osman? Maka salah seorang daripada mereka berkata, Hada Osman, itu Osman yang kau cari." Maka ia pun mendatangi Osman seraya berkata, Inna Rasulullah hai ukrayu, nabi mengucap salam kepadamu dengan bukti kalau nabi itu mengetahui sholawat yang kau baca setiap hari sebanyak seribu kali. Kenalkan, namaku adalah Abu Adit Aku datang bersama empat orang wanita daripada keluargaku. Hartaku kecurian, dan Nabi minta engkau membantuku saat ini. Maka si Osman berkata, "Ini ucapan gak pantas kita bicara di sini. Mari masuk ke dalam kantor saya sampai di dalam kantornya ditanya, 'Magis, Sadak!'" Bagaimana ceritamu ini? Kok bisa sampai ke sini? Apa yang kau alami? Diulang lagi ceritanya. Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Namaku Abu Adib. Aku kehilangan harta. Maka Osman berkata, Ini cerita nggak pantas diceritakan di sini. Ikut saya naik mobil ke rumah saya. Di mobil ditanya, Bagaimana ceritamu? Maka dijawab, Aku Abu Adib. Aku datang ke sini dengan saudaraku, Dengan ibuku, Dengan kerabatku. Uangku hilang. Aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ia menitipkan salam kepadamu sampai di rumahnya duduk ditanya kembali diceritakan kembali kata Afman kalau begitu kita makan terlebih dahulu selesai makan ditanya bagaimana ceritanya diulang lagi ceritanya setelah itu ditanya lagi bagaimana ceritamu maka Abu Adi pun berkata saya tidak akan menceritakannya lagi kepadamu sudah 10 kali saya ulang-ulang cerita ini kalau kau percaya bantulah saya kalau engkau tidak percaya maka izinkan saya pergi dari tempat ini maka dijawab oleh Afman lakat sedek ketuk min maratil ula saya sudah percaya dengan ceritamu dari pertama engkau bercerita kepada saya layaklah mu ahadan ini usli ale alfa marah kulli yom illa ladi karena tidak satupun dari manusia Ada yang tahu kalau saya bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap hari seribu kali Kecuali yang mengabarkan hal tersebut kepadamu Yaitu Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam. Akan tetapi saya berulang kali bertanya kepadamu bagaimana ceritanya Karena saya merasa bahagia ketika mendengar Nabi Muhammad mengirimkan salam kepadamu Dan saya ingin kalimat itu terus diulang-ulang didengarkan di telinga saya kebahagiaan yang luar biasa ketika saya setiap hari bersolawat dan salam kepada beliau tiba-tiba saya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad mengirimkan salam kepadamu saya bertanya berulang kali bukan karena tidak percaya tapi telinga ini ingin terus mendengar nama Nabi Muhammad SAW dan telinga ini terus ingin mendengar kalau Nabi Muhammad mengutarakan salamnya kepadaku ambil apa yang kau inginkan berapa hartamu yang hilang aku ganti karena aku memiliki kebahagiaan yang tiada tarah yaitu dengan mendapatkan salam dari Nabi Besar Muhammad SAW.